Selamat datang di channel Bisnis Digital, kali ini kami akan membahas tentang 10 ide bisnis gila yang paling banyak mendatangkan uang. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya, terima kasih. Menjadi pengusaha di usia muda adalah satu keinginan semua orang banyak. Agar keinginan tersebut dapat terwujud, tentu membutuhkan kerja keras dan ketekunan di setiap usaha. Bukan anak muda namanya, kalau tidak mempunyai 10 ide bisnis gila dan kreatif yang bisa menjadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Maksud dari 10 ide bisnis gila di sini, yaitu bisnis yang kreatif dan tidak ada satupun yang sedang melakukan bisnis tersebut. Meskipun persaingan bisnis cukup ketat, banyak dari kamu yang tak menyangka jika ide tersebut bisa menjadi peluang yang menjanjikan. 10 Ide Bisnis Gila Yang Lengkap Sesuai Dengan Zaman Saat Ini 1. Menjual Tumbuhan Terarium Pandemi yang sedang terjadi di beberapa tahun terakhir ini, membuat aktivitas banyak orang menjadi sangat terbatas. Dampaknya aktivitas tersebut banyak dikerjakan di dalam rumah Tentu saja membuat orang bosan dan mencari hobi baru Salah satu hobi sekaligus berpenghasilan yaitu membuat terarium Jenis tumbuhan terarium 2. Menjual produk kreatif yang terbuat dari bahan dasar bunga Masih tentang tumbuhan, namun kali ini berkaitan dengan bunga selain bisa menjadikan ruangan terlihat cantik dan cukup fresh. Ternyata bunga juga bisa dijadikan benda unik dan kreatif, seperti scrapbook estetik yang peminatnya juga lumayan banyak. 3. Menjual makanan unik dan beda dari yang lain. Bisnis kuliner terdengar biasa saja. Akan tetapi jika kamu dan pasangan bisa memulai dengan kuliner yang unik, mungkin bisa menarik perhatian. Kamu dapat mencoba mengolah makanan tradisional, menjadi bentuk yang modern dan cukup berbeda dengan yang lain. 4. Menjual produk yang telah didaur ulang Sampah memang menjadi masalah yang tidak ada habisnya sampai saat ini. Banyak orang yang belum mengetahui, ternyata sampah bisa diolah kembali menjadi benda yang bermanfaat. Kamu bisa membuat tempat kap lampu dari botol plastik bekas, atau membuat frame foto dari kardus bekas. 5. Mencoba bisnis sayuran hidroponik 10 ide bisnis gila yang satu ini ternyata menarik, dan cukup mudah. Kamu bisa mencoba menanam sayuran hidroponik, tanpa perlu pusing akan lahan dan juga dengan media tanam, karena sayuran hidroponik bisa ditanam di berbagai media. Dan kamu bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual bermacam sayuran, yang sudah kamu tanam 6 membuat clothing lain dengan ide kreatif ternyata clothing lain dapat dijadikan bisnis yang menguntungkan meskipun sudah banyak jenis clothing yang ada di pasaran kamu bisa membuat desain yang berbeda atau menambahkan gambar yang tren saat ini 7 menjadi seorang desain grafis jika kamu memiliki keterampilan mendesain tidak ada salahnya kamu mencoba menjadi desain grafis. Kamu bisa ikut lomba desain logo, atau bergabung dalam komunitas desain. Karena saat ini, banyak sekali permintaan akan pembuatan desain dalam hal logo, maupun banner sebagai ajang promosi. 8. Menjadi animator freelance Kamu menjadi animator di berbagai macam platform media sosial. Karena saat ini industri kreatif animasi, sedang tren dan banyak peminat. Kamu bisa membuka jasa endorsement animator konten pada media sosial. 9. Membuka jasa pembuatan seserahan pernikahan. Bagi kamu yang punya keterampilan dalam membentuk hiasan unik, kamu bisa membuka jasa pembuatan seserahan. Apalagi orang banyak memesan jasa tersebut untuk pernikahan mereka. 10. Menyewakan kostum untuk pesta. Pada perayaan hari spesial biasanya orang akan tampil berbeda, seperti wisuda atau pernikahan. Jika hanya dipakai cuma sesekali lebih baik menyewa daripada membeli. Karena banyak peminat kamu bisa mencoba bisnis ini. Selain 10 ide bisnis gila di atas, masih ada banyak bisnis-bisnis lain yang bisa kamu coba untuk menambah penghasilan. Akan tetapi sesuaikan dengan minat, dan juga keterampilan yang kamu miliki. Bantu support channel kami dengan cara, like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman kamu yang lainnya, subscribe itu gratis dan gak bayar. Terima kasih.